papanya pare mudah mudahan kabarnya mudah baik-baik saja. <gifat> Mudah-mudahan mudah mudah teman-teman semua sehat ya. Iya. Jangan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan Atau lagi jangan banyak keluar ya, pada lagi adaptif ya. Mudah-mudahan pokoknya supaya ya. Oke, Tanpa lama-lama kita unboxing mainannya ya. Iya. Nah teman-teman, mainan ini Papanya Paolo beli harga murah deh Murahnya sekitar Pasti Ini harganya sekitar Rp40.000 Kalau nggak salah Ya, teman-teman ya, kita buka sekarang mainannya ya. Kita buka mainan ini. Ini banyak jelek deh. Kotaknya delet tapi ya lah harganya. Hmm. Oh, ini Boleh. Hmm, kopinya aja. Jangan ditarik kepalanya. Tinggal ditarik kepala. Nah, tinggal ditarik kepalanya gini. Oh. Oke. Eh. Paling atas ya, kalau kena gigit ya Ini gak bisa ya oke. oke Kita begini sekarang Kita main mainan baru ini ya hmm? Ada nah, challenge nya, ada hukumannya ya Ada, Lalu, ada bedanya Oke bedan Boleh Oke, jadi ya Jangan ya Kalau kena gigit ini Bedak, ya <SILENCIO> Oke, siap? Siap? Ya, ya. Ya, dulu bedaknya, dulu, tunggu loh, bedaknya nah, Ini bedaknya temen-temen ya, Kalau kena gigit sama doginya Tengah bedak nih, nanti di jangan Jadi, jangan gini, dulu ini ini Bukan di gini, gini, Pak Lahan tuh, kenubangan Kocok kacang matanya gimana nih <Gitu> Ada-ada kok gini abis bukannya Kayak aja, Teng, Z, coet gitu. Oke, okay? siap ya nah, ini bedaknya Ini dokinya Kita mulai dari Papa dulu ya Oke, okay. betul ya Oke, okay. nah. dan Gantian gitu. Iya, gantian. Papa dulu, udah gitu. Balik. balik Papa, oke? Okay? Siapa okay. yang Taruh pedang oke? Ya. yang mana? Oh, dulu. Teman, oke ya teman-teman ya, sekarang kita mulai. dimulai dari Papa dulu nih. Hai, uh, yang udah kepencet satu, dua, tiga, dinginnya oke. Okay. Dia wow. okay. ada ya. Oke. Ini siapa loh, Bang? Ada juga main gitu. Oh iya. Okay. Okay. Ah, sekarang. Ini dong. Okay. Ah, sekarang. Tapi yang suara gini. Taruh hmm. sekarang pakai meja. Oke. Sekarang apa, Ren? Okay. Ya. Oke, okay, siap-siap. Ah. Oh, ini yang Lihat aja. Nah. Awas tangannya ini. Nanti teman-teman enggak bisa lihat dong. Ayo. Ha. Oh. Ya, sekarang Adik. Ah. Ya, ya, ya. sekarang lupa ya? Yes. ya maaf ya maaf ya ya jangan gigit ya baik baik baik baik nanti kalau nggak gigit nanti papa kasih daging <guruh> oke okay. daging yang enak banget daging yang enak tunggu dulu awas ini awas giginya di baik-baik hmm. ya sama papa ya kalau baik-baik nanti papa kasih pulang jangan <laughs> gigit ya jangan gigit ya ah. jalan, jalan. E, ayo ayo ayo coba dulu coba dulu awal temannya Oke, sekarang papa belan lagi Papa belum tinggal ya? Belan Ayo, ya kasih tulang untuk ginya kasih tulang, Ayo, loh! <tuh> Ayo, loh! Ayo, loh! Ayo, tunggu Ayo, loh! Ayo, loh! <tuh> Ayo, loh! <tuh> Ayo, loh! Ayo, loh! Ayo, Ayo ya, pada ya. matanya, Batang matanya. Batang matanya. Udah, udah, udh, udh. Udah, udh, udh. Udah, udh. Udah, udh. udah. Udah, udh. udah, udah udh. Nah, ya. sekarang apa ya? ya sekarang mau apa lagi? <laughs> okay. Ayo dong. langsung dong. boleh dikasar-kasar nah, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo Ayo Ayo cepet Ayo Ayo Oke, Oke, teman-teman. sudah sekian, cukup sekian ya. Kita ya, Papa udah kena benar eh, Parel udah kena pedak, ini juga, <tell> Teris aja saja <Teris> juga udah. Hai, hai, hai. teman hai. Hai, hai. Hai, hai. Hai, hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. lagi Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. lagi Hai. Hai. Oke Oke, sekarang waktunya kita pamit. Ya? Mm. Oke, teman-teman. Parel, ini dan Meisha. Sama Papa juga di sini. Pamit untuk sementara. Nanti kita ketemu di konten-konten berikutnya. Oke? Dadah!